serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di malam hari ini kita lihat persahabat tunggal pertama masya banget ya ini vitamin bahagia nih untuk kita semua di channel youtube-nya Leslar Entertainment sudah di up video terbaru vlog terbaru mas sahabat ya kakak milar di vlog ini cemburu kepada Leslie Kejora yang memanggil Darling kepada pelayan di Turki ya, wow, judulnya aja Leslie Kejora kepinjut bule Turki itu ini gemas dan cute banget, wajib nonton, wajib dukung, support untuk Leslar Entertainment persahabat ya, karena ini seru banget, masya Allah, mudah-mudahan pasangan Leslie dan Rizky Pilar selalu banyak yang mendukung dan mendoakan. Dan kita doakan juga untuk rumah tangga mereka berdua Ini selalu diberikan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Info ini kita dapatkan dari akun family atas Leslar 23 Ada kalimat caption yang dituliskan Mau lihat kakak bila cemburu Yuk cus ke youtube channel Leslar Entertainment tuh. Siapa yang pengen banget melihat kakak bila cemburu Langsung aja cus ke channel youtube Leslar Entertainment banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan yakni dari akun Mami Reza Unschool mengatakan Ayo cus kocak parah, ngakak terus deh Yuk kita trendingkan saing semangat tuh Semangat banget ya dari fans sejati mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan dari fans yang luar biasa selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Selanjutnya, ada sebuah unggahan spesial juga persahabat yang kita dapatkan. Wow, momen spesial ketika Lesti dan Rizky Vilar berkunjung ke MS Glow Depok. Persahabat, ya, ada sebuah kalimat yang dituliskan di postingan foto tersebut. Terima kasih banyak Bumil Cantik, Lesti Kejora, Kak Rizky Bilar, sudah mampir ke MS Glow Depop. Wow, Masya Allah banget ya, idola kesayangan kita memang terlihat sangat glowing banget nih. Wow, Masya Allah, luar biasa, udah mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Diunggah kembali postingan tersebut, oleh akun Bilar, underscore dede. banyak tanggapan komentar juga yang diberikan di postingan tersebut. Salah satunya dari akun Instagram cute kosong mengatakan Kenapa mereka mirip sekali katanya tuh Wow <tuh> Coba simak baik-baik wajah dari kakak dan dedek lasti Ini katanya mirip banget persahabat ya Memang definisi dari jodoh itu luar biasa Mudah-mudahan mereka selalu berbahagia Amin Untuk berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan ini spesial ketika momen di acara poles kepo in Lesti tadi sore yang hadir di aplikasi video.com. Persahabat, ini masya Allah banget ya, membahas soal rumah baru Leslar. Tetapi di sini di Lesti ada tentunya penyampaian yang sangat membuat kita semakin bangga kepada Rizky Pilar karena... Ada salah satu spot di rumah itu yang tidak disukai oleh kakak Bilar yakni tangga, para ya Kakak Bilar itu tidak ingin melihat lesa gejora naik turun tangga Tuh, gimana enggak siaga dan perhatian banget seorang skip bila terhadap istri tercintanya Masya Allah ini kakak perhatian banget persahabat yang Mudah-mudahan saja selalu menjadi suami yang baik Selalu menjadi suami siaga untuk didek Elastik kejoran Posingan tersebut pun ini direpost oleh akun Sedaul Putih ya. skor Bilar, ada kalimat kemsen dituliskan. Masya Allah si kakak kenapa jadi bikin standar suami makin tinggi ya Masya Allah banget ya kakak Bilar, the best banget hingga banyak komentar Dan tanggapan yang diberikan yakni dari akun Dian Gurniati Masya Allah sesayang itu bilar sama istri dan anaknya sehat-sehat ya kalian bertiga nggak sabar nunggu baby Elbrojol katanya tuh Masya Allah doakan selalu yang terbaik mudah-mudahan didahlas diberikan kesehatan kelancaran untuk persalinannya nanti ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Amin yang mengatakan Masya Allah suami penyayang Pokoknya ter-ter-ter The best deh Love-love Masya Allah banget ya Selalu banyak doa Selalu banyak respon yang sangat positif Dari fans fansit jatiles Untuk berikutnya Masih di akun instagram yang sama Kita lihat persahabat ya Ini ada kekocakan Yang tentu kita dapatkan Dari vlog The Hakims Persahabat Perhatikan Ternyata terungkap nih pelaku dimana lese kejora ini dibunuh netizen gara-gara kura-kura dua pemberian dari air fald itu dimasukkan ke kolam renang ternyata. Itu pelakunya adalah lintar Wow dengan polosnya yang Lintar jawabnya Aduh Masya Allah ini sih seru dan cute banget ya <gih> Kita lihat juga di kalimat kemsen yang dituliskan Ini dia tersangka utamanya Yang bikin dedek ampe kenas Mana polos lagi lintar Jawabnya aduh cute banget ya Masya Allah luar biasa Hingga banyak komentar dan tanggapan juga yang diberikan Salah satunya dari akun Om 5 mengatakan Lah yang disalahin teh Lesti lagi Katanya gara-gara storynya. Padahal yang salah lintar Emang netizen itu cuma lihat video Beberapa detik sudah bisa menyimpulkan Membuat karangan cerita Ternyata itu bukan ulahnya dari Lesti Kejora Tetapi ini ulahnya Bang Lintar Ya jangan dibully ya Doakan saja mudah-mudahan Tentunya Tim Let's Entertainment ini bisa belajar untuk mengurus hewan dengan baik dan benar Dan selanjutnya Ada sebuah postingan terbaru yang kita dapatkan Tuh, Alhamdulillah malam ini akhirnya nongol juga di vitamin bahagia kakak Rizky Bilar Bersama Pak Ferry ini yang lagi main biliar bareng bersahabat, ya ada Mas Rangga juga. Apa mungkin malam ini ada syuting Cinta Abadi leslar mudah-mudahan saja ada kejutan dan cidukan vitamin manja yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Support dukung yang terbaik saja untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar, salah satunya dari Ye.listnawati142 Suting cail mungkin ya, soalnya ada memang rangga, katanya tuh doakan saja Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan apapun yang dilakukan oleh idola kita saat ini Masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan judukan vitamin selanjutnya